Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini, kita akan membahas 8 manfaat buah apel untuk kesehatan. Apel merupakan salah satu buah yang populer di seluruh dunia, dan mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Mari kita mulai. 1. Membantu menjaga kesehatan jantung. Apel mengandung serat yang tinggi, termasuk serat larut dalam air yang dikenal sebagai pektin. Pektin dapat membantu menurunkan kolesterol LDL atau jahat dalam darah, yang dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung. 2. Membantu menjaga berat badan yang sehat. Apel rendah kalori dan mengandung serat yang dapat membantu membuat Anda kenyang lebih lama. Jadi. Mengonsumsi apel sebagai camilan sehat dapat membantu mengurangi nafsu makan Anda dan mencegah makan berlebihan. 3. Membantu meningkatkan fungsi pencernaan. Serat yang terkandung dalam apel dapat membantu mencegah sembelit dan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, apel juga mengandung senyawa alami yang dikenal sebagai asam malat yang dapat membantu meningkatkan produksi asam lambung dan mempermudah pencernaan makanan. 4. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apel mengandung antioksidan seperti vitamin C, yang dapat membantu melawan infeksi dan penyakit. Mengonsumsi apel secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. 5. Membantu meningkatkan kesehatan otak. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi apel secara teratur dapat membantu meningkatkan kognisi dan memori. Apel juga mengandung senyawa alami yang dikenal sebagai kersetin, yang dapat membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan. 6. Membantu mengurangi risiko terkena kanker Beberapa studi menunjukkan bahwa mengonsumsi apel secara teratur dapat membantu mengurangi risiko terkena beberapa jenis kanker, termasuk kanker usus besar, payudara, dan paru-paru. Senyawa antioksidan dalam apel dapat membantu melawan kerusakan sel dan mencegah pertumbuhan sel kanker. 7. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Apel mengandung banyak nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini juga berarti bahwa mengonsumsi apel secara teratur dapat membantu tubuh Anda melawan infeksi dan penyakit. 8. Membantu meningkatkan kesehatan kulit. Apel mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan kulit. Selain itu, Senyawa alami dalam apel juga dapat membantu meningkatkan produksi kolagen, yang dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan awet muda. Itu tadi 8 manfaat buah apel untuk kesehatan. Jadi, jangan lupa untuk mengonsumsi apel secara teratur untuk menjaga kesehatan Anda.